Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di sore hari ini Ada sebuah ungkapan spesial banget ya Untuk kita semua Kita lihat diunggah di GS nya di situ mengunggah sebuah kalimat Yang luar biasa sahabat ya Cantik fisik itu relatif Jadi wanita cantik itu bonus dari Allah Alangkah baiknya jika diberi paras cantik hatinya pun juga cantik Jadi wanita bukan harus cantik tapi jadi wanita harus berkelas Dari mana dinilai wanita itu berkelas atau enggak? Ya dari cara berpenampilan dan bertutur kata Ini Masya Allah banget persahabat ya Bu Produser Ini luar biasa langsung kena tampar nih persahabat ya Ini adalah salah satu yang selalu membuat kita bangga Diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan ada kalimat caption yang dituliskan, love you full, buh produser cukup diam semesta bekerja dengan caranya. Wow, masalah banget ya. Alhamdulillah, Dedek lesti dan kakak Bilar banyak sekali yang support, banyak sekali yang mendukung. Mudah-mudahan selalu banyak orang-orang baik yang mendoakan terbaik juga untuk Dedek dan kakak Bilar. Dan kita lihat bahwa di sini banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun WeloMiliabu mengatakan tamparan untuk mantan ODG Jeno Eh gimana sih katanya tuh? tuh. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Putri Anuskor Apriani 0.9 Masya Allah banyak yang sayang sama dedek tuh persahabatnya luar biasa di LSD Banyak sekali yang menyayangi yang mau Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dan selanjutnya juga kita lihat di sini ada sebuah kabar spesial nih kakak Bilar Hari ini sedang syuting persahabat ya Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tentunya kemudahan ya Terlihat Papa Cimori terlihat sangat keren dan ganteng ya Wow <guluh> Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan malam hari ini Karena JWB malam ini ceritanya makin seru katanya persahabat ya Itu yang disampaikan oleh Bang Haris dan kakak Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya Yang mana banyak sekali komentar juga yang diberikan dari postingan ini Ada komentar dari akun Zevania Anskor Pramudita27 semangat Papa Chimori, sehat terus Bunda Yakut, ama Ade Yogurt dipeyut Bunda baik-baik ya nak, dipeyut Bunda aduh <gifat> doa yang terbaik juga sahabatnya mudah-mudahan diijabah tetap menjadi fans sejati untuk selalu mensupport Dede dan Kakak Bilar dan untuk berikutnya kita lihat di sini ada momen spesial ya, Wow masya Allah banget nih. Dede LSD ini belajar dari sutradara Persahabat ini seru banget Kayaknya CIL untuk besok hari Minggu Dilihat Persahabat ya Ekspresi Dede LSD kejora kayaknya sedang marahin Pemain sinetron ini Kita lihat aja Persahabat ya Siapa sih yang mainnya? <gih> oh ternyata Kakak Bilar Persahabatnya Dan Bang Haris yang menjadi pemainnya Aduh kena omel istri tercinta nih Terlihat ya Kakak Bilar dan Haris lagi memerankan sebuah peran ya Wow, Masya Allah banget, makin seru Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Persahabat ya, diunggah kembali oleh akun Anna Anuska Leslam Ada kalimat kapsen dituliskan Bu Bos belajar jadi sutradara, katanya tuh Dan kita lihat, di sini banyak sekali komentar Yang diberikan dari akun Rika2020 Haris emosi sama sutradara, hik ditarik tuh sama Pak Mil, ngalah aja Riz katanya tuh ya <gif> Memang luar biasa kita lihat juga persahabat, ya tuh lagi ngomelin kakak Bilar ya Yang salah tuh katanya tuh, wow ekspresi Dedek Lesti membuat kita semakin ketawa bahagia aja Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar